Ayo pelajari konstruksi mobil pemburu permen dan rakit. Pertama, ayo pasang kerangka. Ini adalah bagian dasar sebuah mobil. Kerangka ini adalah dudukan semua bagian lainnya. Kini, ayo pasangkan akar-akar yang mengerikan. Akar-akar yang mengirikan membantu mobil mencapai kecepatan tinggi dan pergi ke tempat yang tak bisa ditempuh mobil lainnya. Ayo pasang tungku ajaib. Tungku ajaib menyediakan energi ajaib bagi mobil dengan bantuan bahan bakar permen. Kini, ayo pasangkan toples camilan tak berdasar. Soples camilan tak berdasar ini memuat bahan bakar untuk tungku ajaib serta permen dengan jumlah tak terbatas. Ayo pasang generator tawa jahat. Ini membantu mobil membuang energi hari libur berlebih sehingga menghasilkan tawa jahat. Kini, ayo pasang badan mobil pemburu permen. Badan mobil ini diselimuti misteri dan legenda. Rumornya, di dalam mobil ini ada ukiran pada dashboard dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Ayo pasangkan kursi-kursi antik. Terlepas dari usianya, kursi-kursi ini masih nyaman bagi pemiliknya. Kini, ayo pasangkan lampu-lampu yang gemerlapan. Cahayanya membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih gelap. Hore! Itu dia.